binggir uh, binggir binggir eh hey, hey, eh karen jangan masuk eh eh eh ngawal deh eh keluar okay, mana dia ayo kita keluar dulu di luar, boleh main-main ke dalam ya. Tuh kan kamuan muda nunggu. Wow. wow, wow, wow. Ya, ya, keluar, keluar. Ayo, ayo. makan makan makan makan makan makan makan makan makan makan makan makan pagi makan Hmm, jatah siapa? Jatah siapa? Wow, wow, wow, wow, dia yang kecil, dia enggak galak. Hmm, iya, yeah, iya, yeah. wow, wow, wow, wow, hmm, cuy, uh, kalau kaus kecil ini. Hmm, hmm, masing-masing hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ada lagi yang mau datang? Gak ada. Abis, gini aja. Sekitar berapa kalian? Dua, dua, tujuh, tujuh unit aja. Nggak, abisin, abisin. Abis tambuh. Lari deh, singkut ribu nah nah tambuh tambuh nah dirapiin dirapiin biar nggak gaduh kalian nah cikit hmm. kali ke makan serak-serak makan nih cium nah makan makan makan makan makan makan Ini maknya nih makan makan makan makan makan makan, makan, makan ya kenyang kok galaknya aja nggak ada. kita kasih sini ah apalagi mau tambah hmm ah. hmm seperti <laughs> si ini si makan pun kan <tuh> nah, dua yang kenyang Nah makan yang enak kalian eh. Tuh banyak sisa Si pagi ya